Baiklah perasaan balas selalu dimanapun Anda berada untuk mengawali perjumpaan kita Di malam hari ini ada info penting yang untuk keluarga Konohan juga nih dari Ibu Siwi Mengenai acara Dangdut Akademi 5 Audition Sebelumnya ada sebuah pertanyaan di postingan ini Ada yang tahu update terbaru kapan DA5 audisi akan dimulai? Coba jawab di komen untuk bersahabat ya Sebelumnya juga kita simak Ada kalimat caption yang dituliskan Seberapa kangen kamu dengan D 5 Seberapa update kamu tentang D 5 Tuh, ditanya langsung oleh Ibu Siwi. Banyak tanggapan komentar dan respon yang diberikan, tersahabat. Dari akun Rishanti Yanti mengatakan di kolom komentar, Udah gak sabar nunggu D 5 selama ini. TV ku nganggur, terutama pengen lihat jurinya Lesti Kejora. Apalagi kalau paket lengkap, ya sama suaminya. Hmm. <laughs> Masya Allah banget persahabat ya ternyata Bunda Lesti Ini salah satu juri yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang Kita lihat juga persahabat di kalimat komentar selanjutnya Dari akun Instagram murifah73 underscore mengatakan Aduh mundur lagi ya bu tanggal 18 Juli Pinginnya dicepetin bu Harsiwi Ahmad sudah nggak sabar tuh banyak sekali yang sudah nggak sabar menyaksikan acara dangdut akademi 5 audisi bersahabat ya doakan semuanya mudah-mudahan idola kesenangan kita terkhusus Lesti Kejora selalu sehat selalu bahagia dan bisa menampilkan penampilan terbaik karena kita semua warga konoha memang sudah nggak sabar banget ya melihat Lesti kembali tampil di layar kaca Kemudian disimak juga persahabat vitamin bahagia akhirnya sudah disuguhkan lewat channel YouTube Kak Marjin Aduh, Masya Allah banget ya, dua bayi gemas yang selalu bikin happy dan selalu bikin semangat warga Konoha Baby Gozel dan Baby L Kita lihat persahabat ya, momen abang Fatih di make upin oleh bunda Ini kalem banget di persahabat ya, Masya Allah Luar biasa anak kesayangan dari Lesi dan Rizky Bilar Memang luar biasa pinternya persahabat dan sangat ganteng sekali ya. Masya Allah staycation bareng Baby Godzilla makin semangat warga konhotos streaming. Semoga semakin banyak juga dukungan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Larsik ya ada kalimat caption yang dituliskan. Baper banget mani bocah katanya tuh wow semua baper banget melihat kekiutan dari Abang L bersama Bibi Gusil pastinya banyak tanggapan komentar juga yang diberikan bersahabatnya jadi postingan ini tentu komentar yang sangat positif diberikan dari akun Setiana 4284 mengatakan Masya Allah, bayi-bayi gemes tuh Gemes banget ya melihat dua bayi ini Kita lihat juga ke komentar berikutnya Dari Suci Anus 07 mengatakan Masya Allah, Abang El sama Guzel bajunya kapelan Masya Allah banget ya Ternyata Bibi Guzel dan baby El ini bajunya kapelan tuh ya Warna yang sama Masya Allah, luar biasa Kita lihat juga bersahabat ya Keunggahan selanjutnya Masya Allah ini juga cute banget ya Editan dari Les Larsik. Ini sungguh menggemaskan sekali Momen saat Papa Bilar dimakeupin oleh Bunda Lasti Dan disandingkan Video Abang L Ini lagi dimakeupin oleh Bunda Lasti juga Sama-sama kalem keduanya Luar biasa Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan Ya Allah kalem banget sih anak papa Masya Allah tuh persahabat ya Anak papa ini kalem banget Luar biasa Hingga komentar juga banyak sekali Kita lihat persahabat ya Dari ngeles da sampai dot halal Mengatakan Mana sama-sama pakai GBNC lagi Wah wow, suatu kebetulan nih persahabat Baju yang dipakai oleh Papa Bilar Dan Abang L Ternyata Bajunya, mereknya, give fancy semuanya Masya Allah banget ya Memang sudah plak ketip-plak mas susah ya Luar biasa idola kesayangan Semoga selalu sehat dan bahagia Berikutnya disimak juga Ini ada momen saat tamu spesial Ke rumah Leslar Kita salpok juga dengan Bunda Lesti ya Terbukti banget banyak yang sayang Bunda Lesi sampai dirangkul tuh Luar biasa idola kesayangan kita ini Dan selanjutnya persahabat ya Kita doakan yang terbaik mudah-mudahan Project apapun yang dilakukan Selalu dimudahkan, selalu dilancarkan Dan mudah-mudahan semuanya sukses Amin Dan selanjutnya disimak juga di IGSnya Ayah Kejora Menginfokan persahabatnya bahwa lesti Channel Masuk di jajaran trending tepatnya trending 32 dengan viewers 73.000 kali ditonton. Yuk sama-sama kita gaspol mudah-mudahan ya ini masuk di 10 besar trending. Kita berharap banget dukungan semakin banyak dari orang-orang yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Dan kita juga masih menunggu kabar baik selanjutnya hingga cidukan vitamin dari Leslie dan Bilar malam hari ini. Tetap ikuti channel InnovaTV yang akan terus menggambarkan informasi terbaru, kabar baik, dan pastinya kabar bahagia dari Lesti dan Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.